Burung ini dikenal karena kemampuannya yang dapat menirukan suara jenis burung lain Sri gunting termasuk dalam spesies atau keluarga dari Dikururida Spesies ini biasanya menyebar hampir pada setiap benua Asia, Afrika dan juga benua Australia Mitos burung Sri gunting Masyarakat Indonesia tentunya memiliki banyak mitos-mitos atau legenda mengenai suatu, termasuk dengan beredarnya mitos Sri gunting ini. Hal tersebut sudah banyak ditemui di orang-orang yang memelihara burung. Apapun jenis dari burung tersebut pasti memiliki mitosnya tersendiri. Beberapa orang memiliki mitos tentang burung ini, bahwasanya jika burung ini berkicau secara terus menerus menandakan bahwa pemilik dari burung ini akan meninggal Tentu saja hal ini hanya mitos yang berkembang di masyarakat dan bukan sebuah fakta yang harus Anda percayai Habitat dan Makanan Jenis burung serigunting biasanya Hidup di daerah sekitar hutan bakau atau mangrove Pada umumnya, burung ini juga hidup di wilayah rawa-rawa, hutan, dan perkebunan Sehingga, jika Anda berada di hutan, pasti akan sering menemui jenis burung ini secara langsung Tidak hanya satu atau dua ekor, namun lebih dari itu Selanjutnya, karena sering gunting Termasuk dalam spesies burung pemakan serangga, maka tentu saja makanan utamanya adalah serangga. Adapun jenis-jenis serangga yang dimakannya adalah serangga kecil yang terdapat di pepohonan, sebut saja capung, melalang, rayap, kupu-kupu, ataupun kumbang. Harga burung serigunting, harga... Untuk burung ini biasanya dilihat dari jenis burung tersebut. Jika jenisnya berbeda, otomatis harga dari burung juga berbeda. Dari forum jual beli burung online, harga burung serigunting ditawar mulai dari harga Rp110.000 sampai dengan Rp550.000 per ekor. Dan harganya tersebut tidak terikat dan berbeda-beda tiap wilayah. Biasanya di wilayah-wilayah tertentu burung ini dihargai dengan harga yang lebih mahal juga Tak lain harga yang ditawarkan dilihat dari postur tubuh, warna yang dimiliki maupun jambul yang menjadi ciri khasnya tersebut Bagi kalangan pecinta burung harga tersebut sangatlah lumrah.